Halo rekan-rekan mahasiswa, senang kembali menyapa Anda melalui video pembelajaran yang sedang Anda simak saat ini Pada video kali ini saya akan menyampaikan materi dengan topik linear programming dengan menggunakan metode simplex. Metode linear programming ini merupakan sebuah metode yang umum digunakan dalam pemecahan persoalan untuk mengambil keputusan manajerial sehingga tidak jarang digunakan dalam berbagai penelitian. Nah, dalam penggunaan linear programming, biasanya ada beberapa metode yang bisa kita gunakan untuk mencari solusi optimal. Salah satunya adalah metode grafik, dan pada video kali ini kita akan menjelaskan penyelesaian atau mencari solusi optimal pada linear programming menggunakan metode simplex. Metode Simplex ini dipakai bila mana kita menggunakan cukup banyak variabel dan fungsi kendala juga cukup banyak. Nah, pendekatan metode Simplex ini tentu pendekatan matematis yang kita mulai dari mencari pemecahan dasar yang visible ke pemecahan dasar lainnya yang kita sebut dengan iterasi, sehingga dari iterasi-iterasi yang kita lakukan nanti kita akan memperoleh solusi yang optimal. Nah agar lebih paham mari kita mengambil contoh kasus dalam penyelesaian masalah dengan menggunakan metode simplex. Contoh kasusnya misalkan sebuah kasus yaitu diketahui pendapatan sebuah perusahaan yang kita notasikan dengan Z, Z adalah 8X1 tambah 6X2. dimana fungsi tujuan ini dikendalai oleh fungsi kendala yang pertama adalah 4X1. Tambah 2x2 kecil sama dengan 60, 2x1 tambah 4x2 dan kecil sama dengan H48. Sedangkan inilah merupakan fungsi kendala yang non-negatifnya. Nah kalau misalnya kita cari solusinya adalah kita mulai dari tahap pertama dulu. Yaitu kita mengubah fungsi tujuan menjadi fungsi yang implisit. Kemudian semua fungsi kendala kita ubah menjadi persamaan dan kemudian kita tambahkan dengan variabel slack. Variabel slack itu adalah variabel yang kita tambah di mana fungsi adalah mewakili kapasitas yang merupakan batasan. Kemudian jumlah variabel slack yang kita akan pakai dalam linear programming adalah sebanyak jumlah fungsi kendala. Nah kalau misalnya kita mengatakan bahwa nilai kanan sebelah kanan dari persamaan semua fungsi itu tidak boleh negatif. Itu syarat yang harus kita penuhi. Oke okay, kalau kita sudah mengetahui tahapannya tadi maka kita kembali kepada fungsi tujuan yang kita akan selesaikan. Ini fungsi tujuannya maka kalau kita ubah menjadi fungsi yang implisit berarti semuanya... Berada di sebelah kanan persamaan atau sebelah kiri, ya, semua fungsinya maka barangkali seperti ini, ya. Jadi, konstanta di sebelah berbeda dengan yang ada variabel. Kebetulan konstanta yang tidak ada, sehingga kalau misalnya 8 ini saya pindahkan ke kiri, kemudian 6 juga saya pindahkan ke kiri, ya, tanda yang berubah dari positif menjadi negatif, dan sebelah kanan sama dengan 0. Sedangkan fungsi kendala yang tadi kita ubah menjadi dalam bentuk persamaan karena tadi bentuknya pertidaksamaan. Kemudian kita tambahkan variabel slack. Untuk fungsi kendala yang pertama, kita tambah satu variabel slack yaitu S1. Ya, kemudian kita teruskan untuk variabel kendala yang kedua, kita tambah variabel kedua yaitu variabel slack 2. Oke, jadi ini adalah merupakan pengubahan fungsi kendala setelah kita tambahkan dengan variabel slack. Lalu kita akan menyusun persamaan-persamaan tadi ke dalam tabel simplex. Di mana ada beberapa hal yang harus kita ketahui dalam tabel simplex itu. Pertama adalah nilai kanan atau nanti kita notasikan dengan nk. Nk ini atau nilai kanan merupakan nilai yang ada di sebelah tanda sama dengan jadi pada persamaan tujuan, pada persamaan kendala, jadi ada NK-nya. Kemudian ada variabel dasar, yaitu variabel yang nilainya, maksudnya adalah koefisien yang melekat pada variabel itu, kita letakkan pada sisi kiri persamaan. Oke, agar lebih paham, barangkali ini tabel simplex yang kita susun ya. Jadi ini fungsi tujuannya. Kemudian inilah fungsi kendala yang sudah kita tambahkan dengan variabel slack. Nah, jadi ini variabel pertama, ya saya ulang variabel tujuan, variabel pertama, variabel kedua, A ah ini variabel slack tadi dan ini NK-nya atau nilai kanannya. Kita mulai pada persamaan tujuan ya, variabel dasarnya lah Z. Ya, Z itu koefisiennya satu. ini. Kemudian X1 itu koefisiennya -8. Kemudian x2 itu koefisien min -6. Lalu kalau kita teruskan di sini dia tidak punya variable slack ya. Maka kita beri notasi atau kita beri nilai 0 0. Ya, jadi karena koefisiennya 0. Nilai kanannya adalah 0. Kemudian variable slack yang pertama ya, jadi kita beri notasi s1. Ya, di Z-nya nggak ada ya. Jadi dia tidak punya Z. Kemudian di x 1 dia punya ya 4 koefisiennya kemudian X2 dia 2 koefisiennya S1 dia punya ya jadi dia ada satu koefisien yang di sini di S2 dia tidak punya sehingga kita berinol nilai kanannya adalah 60 kemudian S2 juga demikian ya S2 di Z di sini ada variabel Z, Lalu kemudian di x1 nya ada dua koefisien ya, di x2 nya ada 4, kemudian di x1 nya dia tidak punya, dan di x2 nya dia ada satu koefisien ya, dan kanan adalah 48. Nah setelah kita membuat tabel simplex seperti ini, maka pekerjaan selanjutnya adalah mengubah tabel simplek ini ya agar menjadi optimal. Caranya adalah pertama yaitu kita pilih kolom kunci pada tabel simplex. Jadi dari sekian kolom yang ada pada tabel Simplex ini, kita pilih kolom kuncinya. Nah bagaimana cara memilih kolom kuncinya? Definisi kolom kunci adalah dasar adalah merupakan kolom yang kita akan gunakan untuk mengubah tabel Simplex. Nah bagaimana cara kita memilih? Kita pilih kolom kunci dengan cara melihat baris fungsi tujuan yang bernilai negatif terkecil. Oke, kita coba perhatikan nanti bagaimana tabel simpleknya ya yang bernilai atau baris Z yang bernilai uh, terkecil negatif. Nah, coba kita perhatikan ini tabel simpleknya. Jadi baris Z adalah yang ini. Kita perhatikan pada baris ini nilai-nilai yang bertanda negatif yang mana. Satu adalah pada x2, yang kedua pada x1. Nah, mana nilai yang terkecil? adalah nilai min -8. Min -8 lebih kecil dari min -6. Nah, oleh karena itu maka kolom x1 kita sebut sebagai kolom kunci. Oke, kalau misalnya kita memperhatikan tabel simplex di mana variabel atau baris z-nya tidak ada yang bertanda negatif, maka kita sebut tabel simplex itu sudah optimal. Oke, tahapan selanjutnya adalah kita memilih baris kunci. Setelah dapat kolom kunci, pilih baris kunci. Baris kunci itu apa? Yaitu baris yang akan kita jadikan sebagai dasar dalam mengubah tabel simplex. Ya, dengan cara mencari indeks tiap-tiap baris untuk menentukan uh, baris kuncinya. Ya, jadi, kita tentukan indeks tiap-tiap baris. Rumusnya apa? Adalah indeks baris, yaitu nilai kanan. NK bagi dengan nilai kolom kuncinya. NK bagi dengan nilai kolom kunci itulah indeks baris. Oke, coba kita lihat tabel simple kita sebelumnya. Ini nilai kanannya. Kemudian ini adalah nilai kolom kuncinya. Maka kalau kita mencari nilai indeksnya kita mulai pada baris pertama 0 ya. 0 bagi min -8 adalah 0. Lalu baris kedua adalah NK-nya 60, 60 bagi 4 adalah 15. NK baris kedua 48, 48 bagi 2 adalah 24. Oke, setelah kita tentukan indeks pada masing-masing baris, maka selanjutnya adalah kita tentukan uh, baris kuncinya. Ya, baris kuncinya itu apa ketentuannya? Yaitu kita pilih dengan indeks positif yang angka terkecil ya, Jadi kalau pada kolom kunci tadi adalah nilai negatif terkecil Kalau pada baris kunci kita pilih indeks positif dengan angka terkecil Oke setelah kita tentukan mana barisnya maka kita beri segi empat ya, Kita tandai bahwa itulah baris kunci Lalu nanti kita akan menemukan pertemuan kolom kunci dengan baris kunci Nah pertemuan itulah yang kita sebut dengan angka kunci. Oke Agar lebih paham mana angka kuncinya, tadi kita sudah ketahui di tabel simplek ini ya. Bahwa kolom X1 adalah kolom kunci. Kemudian kita sudah mendapatkan nilai indeksnya. Kita perhatikan mana nilai indeks yang positif terkecil. Nah angkanya adalah 15 ya. 15 kemudian. 15 ini atau pada baris inilah kita tentukan sebagai baris kuncinya. Kita tandai ini baris kuncinya. Berarti pertemuan kolom baris dengan baris eh, apa kolom kunci dengan baris kunci itu yang kita sebut dengan angka kunci. Jadi angka kunci pada tabel simplex inilah bilangan 4. Baik, setelah kita mendapatkan angka kunci pada baris atau pada tabel simplek maka tahapan selanjutnya adalah mengubah Tabel, tabel atau mengubah nilai yang ada pada tabel. simplex kita mulai dari uh, pertama baris uh, kunci, ya. Jadi, kita mulai pada baris kunci dulu. Baris kunci kita ubah nilainya dengan cara ya, membagi baris kunci dengan angka kuncinya. Oke, okay. dimana nilai baris kunci yang baru kita hitung dengan rumus nilai baris kunci yang lama bagi dengan angka kuncinya. Ya, itu nilai baris kunci yang baru. Oke. Nah setelah kita mengganti nilai atau kita menghitung baris kunci baru ini maka uh, variabel yang ada di baris kunci baru itu kita ganti nilai variabelnya atau nama variabelnya sesuai dengan yang ada pada nama variabel kolom kunci ya Jadi coba kita perhatikan variabel kolom kunci tadi kan X1. Ya, kemudian variabel pada baris kunci adalah S1. Setelah kita ubah nanti baris kuncinya ini menjadi yang ini, maka variabel baris kunci ini dari S1 kita ubah menjadi X1. Kenapa X1? Karena kolom kuncinya adalah X1. Oke. Okay. Pertanyaannya bagaimana cara penentuan nilai baris kunci yang baru ini? Tadi sudah ada rumusnya ya. Adalah nilai baris kunci lama Ya, yaitu kita bagi dengan nilai baris kunci lama dengan angka kuncinya berarti 0 bagi 4 0 bagi 4 adalah 0 kemudian 4 bagi dirinya 4 bagi 4 1 lalu 2 bagi 4 adalah 0,5 1 bagi 4 0,25 0 bagi 4 adalah 0 kemudian 60 bagi 4 adalah 15 berarti sudah kita peroleh nilai baris kunci yang baru yang ini. Oke, okay, yang belum ada adalah baris kunci baru untuk variabel Z dan untuk S2. Bagaimana cara penentuannya? Kita hitung dengan formula yang ini. Baris baru selain dari baris kunci, rumusnya adalah baris lama kurangi dengan hasil kali antara koefisien pada kolom kunci Koefisien pada kolom kunci kali dengan nilai baris kunci. Nilai baru baris kunci. Oke, kita coba perhatikan tabel uh, atau nilai pada baris Z ya. Jadi nilai baris Z itu adalah 1 min 8 6 0 0 0. Ya, pada baris Z sebelumnya. Coba kita perhatikan. Yang dia ya, 1 min 8 6 0 0 0. Oke, nah sekarang kita hitung berapakah nilai baris barunya. Artinya kita ubah baris lama ini menjadi baris baru dengan rumus ini. Ya, jadi kita ubah ya, misalnya kita mulai kita tentukan ini adalah baris lamanya. Kemudian ini adalah koefisien kunci yang kita hit yang ada pada tabel simplex tadi. Jadi min -8 ini kita peroleh dari ya, nilai pada kolom kuncinya ini. Ya. Oke. Okay. Kemudian kita lihat lagi ya bahwa nilai baris kunci baru yang kita hitung tadi adalah yang ini. 0 1 0 5 0,2 0,5 0,25 0 dan 15. Maka baris Z yang baru kita hitung dengan cara yaitu misalnya kita mulai dari sini ya. Ya, pada NK-nya adalah 0 kurangi dengan selisih kali antara 15 atau ini ya koefisien pada kolom kunci ya dengan nilai pada baris baru kunci untuk nilai Nk-nya Yaitu 15 0 kurang hasil kali min 8 dengan 15 ya jadi 0 min 8 kali 15 itu adalah min 120 karena di sini ada tanda negatif maka jadi positif. Apalah nilai NK pada baris baru Z adalah 120. Untuk kolom selant atau untuk kolom selanjutnya ini ya yaitu 0 kurang min 8 kali 0 ya 0 min 8 kali 0 ya 0 maka dapat 0 ini. Kemudian 0 kurang min 8 kali 0,25 dapat 2. Lalu min 6 kurang Min 8 kali 0,5 ya adalah min 6mbah 4 min 2 dan seterusnya jadi inilah nilai uh, baris baru pada baris Z yaitu 1 0 min 2, 2 0 dan 120 Oke okay, yang masih belum adalah nilai baris baru untuk baris S3 S2 serrry ya atau pada baris ketiga yaitu S2 Ya, karena tadi baris Z sudah, kemudian baris kunci baru juga sudah, sekarang baris S2-nya. Oke Bagaimana cara penentuannya? Sama rumusnya ini ya. Jadi rumus untuk mencari baris baru selain baris kunci, ini formulanya. Ya, jadi inilah baris lamanya, baris lama untuk S2 adalah 0, 2, 4, 0, 1, 48 ya jadi kalau kita coba uh, kembali ke tabel simple kita ya jadi s2 itu 0 2 4 0 1 48 nah ini kita ubah ya seperti ini tadi sudah eh seperti z ini tadi sudah kita ubah ya nah sekarang kita ubah ini ya sedangkan yang ini enggak perlu diubah kan sudah dapat kan ya sudah dapat nilai baris kunci baru yang kita gunakan formulanya tadi Oke, sekarang tinggal baris S2. Kalau kita hitung nilai baris S2 yang baru, berarti kita misalnya lihat ya, pada uh, misalnya pada kolom NK ya, pada baris lamanya adalah empat ya. Kemudian koefisiennya adalah dua, koefisien yang ada pada kolom kunci, kemudian nilai baris baru kunci untuk NK adalah lima belas. 48 empat kurang dua kali lima belas adalah. 18 ya. Jadi empat kurang dua kali 15 Ini 30 48 kurang 30 adalah 18 Dan untuk kolom selanjutnya sama nah, Jadi inilah nilai baris baru untuk S2 Oke okay, setelah itu maka kita kumpulkan hasil iterasi kita Ini namanya kita sebut dengan hasil iterasi pertama Hasil pengubahan baris Z tadi ini Ini baris Z yang lama Ini baris Z yang baru ya Ini baris S1 yang lama. Setelah itu, kita ubah menjadi X1. Ya, ya ini hasil uh, apa hasil baris baru dari kolom kunci. Baris kunci, sedangkan ini hasil pengubahan baris baru yang S2. Oke, okay, pertanyaannya: apakah ini sudah optimal? Nah, kita perhatikan tadi syaratnya bahwa tabel simplak ini dikatakan optimal bila mana pada baris Z tidak ada lagi yang bernilai negatif. Oh, ternyata pada kolom X2 masih ada min -2, berarti ini belum optimal. Lalu bagaimana? Kita iterasi lagi. Iterasi sampai nanti nilai ini tidak lagi bernilai negatif. Ke iterasi kedua dan seterusnya. Ya. Jadi kita cari nilai optimal itu dengan melakukan iterasi-iterasi selanjutnya. Ya, kita ulangi pada tahap 3 sampai tahap 6. Ya, untuk menemukan uh, nilai z yang optimal, oke, kita teruskan untuk iterasi keduanya. Ya, Jadi, ini hasil iterasi pertama tadi ya. Ternyata, kalau kita perhatikan pada baris z nya masih ada yang negatif ya, yaitu pada kolom x2. Oleh karena itu, maka kita langsung tentukan. Ini merupakan uh, kolom kuncinya ya, kolom kuncinya. Setelah itu, kita tentukan uh, baris kunci dengan terlebih dahulu, cari indeks barisnya. Untuk indeks baris yang S1, ya, jadi nggak perlu kita cari atau tidak perlu kita cari indeks. nilai indeks pada baris Z, ya, baris S1 ini kita bisa hitung dengan cara, ya, dengan cara NK bagi dengan nilai dari kolom kuncinya. Jadi, NK yang 15 bagi dan 0,5 dapat 30. Kemudian, untuk baris S2, NK yang 18 bagi dengan 3 dapat 6. Ya, kita lihat mana yang terkecil positif yang terkecil mana adalah baris ke uh, s2 ya jadi kita tentukan inilah merupakan baris kuncinya oleh karena itu kita tentukan bahwa baris kuncinya adalah baris s2 ya oleh karena maka kita bisa katakan bahwa angka kuncinya adalah bilangan 3 nah setelah ketemu dengan angka kuncinya maka baris kunci ini kita ubah ya kita ubah dan variabelnya nanti berubah ya Sesuai dengan yang ada variabel pada kolom kunci. Kayak ini Jadi karena kolom kuncinya X2 maka X2 ini kita ganti menjadi X2. Oke Cara mengubahnya lah, bagi aja nilai-nilai pada baris kunci ini dengan angka kunci. Berarti 0 bagi 3 adalah 0, 0 bagi 3 adalah 0, 3 bagi 3 1, kemudian min 0,5 bagi 3 adalah min 2 per 3, kemudian 1 per 3 adalah 1 3, 18 bagi 3, adalah 6. Maka inilah nilai baris uh, kunci yang baru. Oke, berarti selanjutnya nanti kita akan cari nilai baris kunci atau nilai baris baru pada z dan nilai baris baru pada x1. Oke, kita mulai pada baris baru untuk z. Jadi kita ketahui tadi hasil iterasi pertama nilai baris z itulah 1, 0, min -2, 2, 0, 120. Ya, kemudian baris kunci baru yang kita dapatkan dari iterasi kedua adalah 0, 0, 1, min 2 per 3, 1 per 3 dan 6 Ya, Dimana nilai kunci pada baris Z itu adalah atau nilai kolom kunci pada baris Z adalah min 2 Oke, Jadi kita coba kalikan ya berarti misalnya 120 kurang dengan min 2 kali 6 Ya. Jadi uh, adalah 132. Kemudian 0 kurang dengan min 2 kali 2 per 3 adalah 2 per 3 dan seterusnya. Oke untuk nilai baris baru pada X1. ya Jadi kalau kita perhatikan ini nilai X1 hasil iterasi pertama. 0, 1 1 0 1,5, 1,4, ya, 0,15. Nilai baris baru yang kita ubah tadi yang ini ya nilai koefisien pada kolom kuncinya adalah 0,5 berarti 15 kurang 0,5 kali 6 ya 0,5 kali 6 itu 3 berarti 15 kurang 3 adalah 12 ya oke okay. setelah itu untuk kolom selanjutnya seperti uh, sama ya oleh karena itu setelah kita kumpulkan maka kita bisa sajikan dalam tabel simplex seperti ini ya ini tadi hasil Iterasi pertama yang warna putih ya. Hasil iterasi pertama yang warna orange inilah hasil iterasi kedua. Ya, pada baris Z ini 1 0 0 5/3 2/3 dan 132. Dan untuk baris X1 yang ini ya. Untuk baris X2 hasil perhitungan baris baru tadi. Oke. Okay. Nah, kita coba perhatikan apakah masih ada lagi yang bernilai negatif dari hasil iterasi kedua ini? Oh, ternyata tidak ada lagi sudah bernilai positif. Maka kita bisa katakan bahwa uh, fungsi tujuannya sudah optimum. Dengan demikian, optimum Z itu adalah sebesar 132 ya, pada X sama X1 adalah 12 dan pada X2 sebesar 6. Ya, barangkali kesimpulannya seperti ini, ya. Jadi kalau kita mau uji betul enggak Z itu sama dengan 132? Ya, masukin aja nilai x1, itulah 12. Ya, berarti 8 kali 12, itu 96. X2, itulah 6, berarti 6 kali 6, itu 36. 96 tambah 36, lah berarti sesuai dengan nilai z-nya. Dan demikian, kita bisa simpulkan bahwa uh, tabel z-nya sudah optimum pada nilai z sebesar 132, dan x1, 12, dan x2 sebesar 6. Dengan demikian uh, inilah materi yang bisa kita simak ya pada materi metode simple ini. Semoga bermanfaat.